Wih bro, saya mau nuker-nukerin pemain yang overallnya rendah yang saya jual di bursa transfer, nggak laku-laku sekarang mau saya tukerin di pertukaran saya tuker-tukerin aja deh tuker-tukerin Karena dijual pertukaran memata hati Tambah kilat overall 45 sampai 48 centi baik terus apa aja bopo oke okay. ini, ini yang kecil-kecil yang saya jual di bursa transfer, gak laku-laku saya di sini aja deh bukan dia nilainya agak kecil, jadi saya tukerin gak popo, apa namanya? rugi dikit tukar buka betul-betul, -tuk -tuk. buka, oke okay. 200 200, ini lumayan buat melatih pemain lainnya bro buat naik-naik, soalnya kismin banget saya Kiss me Rp570, berapa ini? 50 50 koin lumayan deh, main deh karena satu pemainnya ada yang harganya 8.000 rupiah um, 10.000, murah-murah bro nih saya naik-naik gini pemain saya udah berapa sekarang? bomain sejumlah starter uh oh, tinggal delapan dua bu udah tinggal kecil-kecil bo -kecil. oh. overallnya seratus delapan lebih ini overall saya yang saya punya sekarang seratus uh. sepuluh oke okay kb taro mana ya bro enaknya bro ikan nih saya dapat pemain striker banyak banget oh jangan jangan nah, buang buangin yang pemainnya kecil-kecil bro latih-latih ini, oke dapat nih maya deh buat nebus, nebus dosa Okay, akselerasi kontrol bola lompatan, tan 4 pendek visi, visi. visi, visi. Ya, -tuan, ya, misi Visi misi tuang-tuang ini ya ya bro ya bisa-bisa begini tuh latih ya, Biar son itu makin naik ya bro Oke okay. akselerasi nambah Oke okay. koordinasi Oke okay, baik Oke cari lagi, cair lagi Oke, kane, oke nih 77 ribu, uang Jual ke laku Oke Konekur masih tambah bro, naikin overallnya, naik peringkat jadi 108 Kane Oke jangan nih ya overallnya di atas 100, jangan deh saya kayak bro saya oke okay. apa-apa, ini saya jual ini bro, enggak laku laku bro jual enggak laku sampai saya jual ulang oh, berkali kali nggak laku di pusat transfer oke okay, ini saya tak buang aja oke okay, naikin perintah berhasil naik klinat berhasil 102 overallnya oke okay. rempong rempong naik klinat bro rempong oke okay. oke okay. tinggal tujuh puluh saya tapi tidak mana ya oke okay. level divisi misi dari misi oke okay bertarung satu 8 lawan, 1. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. lawan. <mulian> selatan FC eh, oh, sedang 17 nah, tapi saya kalahkan bro, nyatanya nggak pernah Oke, okay, selamat bermain. Oke, okay, bintang selatan FC kita bermain. Oh, dia strikernya ada Cristiano Ronaldo. Punya oh, saya tak buang yang Cristiano. Tak jual. Oke. Okay.